Sambil kita tunggu Regina, beda apa ya kita review sokan dulu ya, kasihan. Regina masih ada belum siapa lagi nih put? Putri ya, kenyal sini ya? putri nih. Ya, tunggu, agak tujuannya yang trauma nih, nyusir. ekstremitas ya. termal. Nah, ini muskuloskeletal. Sebenarnya ini di blok ortopedi, ya. Nah, kurang lebih dia fulno sih, ya. Le lecet ya. Dia enggak enggak kate ya. Eh kayak yang enggak ada ini kan, yang kayak abduksi eksorotasi ini enggak ada ya. Tadi ininya ya. siapa eh pola ya, yang depan ini mana nih? Eh? tidak mm, kaget Cak nyok dok. ada ada eh? ya. abduksi kayak kayak ini, ada ini ya, bukan ya dislok kalau itu, full ini kaki. nah kayak kompartemen kompartemen ini tidak disebutin tidak. ada nyeri kayak to. Soka kemarin. tidak eh, dok. tidak. Eh? cuman luka robek itu aja ya. Eh? Iya luka rombeng. Nah ini jadi bahu. Nah, ya, tidak sampai ditanya nama-nama fraktur tidak? Cuman ini aja ya. Luka? Tidak. Uh, Ronson, Ronson tidak disebut ya? Tidak. Langsung ini tidak ya, diumumin, pengumuman ya, nilainya kemarin, tidak ya? Belum ya? belum dong. Ya ini, ya. lapisan. Nah, Egionya. cuman dua itulah berarti antara cairan sama ini ya. trauma ya. yang dapat kalian osoka kemarin ya, yang ininya fani kemarin ya yang dapat cairan sama nona no, dapat apa sosoknya skenario ininya non sama ini cairan juga udah kedengeran ya suara nona ininya ini kau kalian pakai headset atau speaker ininya tentang tentang cairan nih ininya Osaka kemarin, nona mana oh, ini muncul suaranya Cek cek, kalau Fani kedengaran, suara kakak atau yang lain di set set ya. kedengaran kak Fani. Fani ya, nah ininya, not yang mungkin kayak dari gadgetnya ini ya, nona ya, yang ini. Nah, siapa lagi nih yang kalau Regina biarlah ya? Uh... Oh ya, lagi nanti ini kayaknya Putri Putri belum ini. Belum ada kabar ya. MC-ki, MC-ki belum ada ini pengumuman ya pengumuman MC-ki. Belum, Dok. Nanti ilannya tuh barengan. Oh, langsung direkap ya. ya. Mudah-mudahan aman lah ya. Okay. Um, Kita, ini bela-bela ya. Kita mulai duluan, beh yang, put, yang putri sama ini. Uh, belum ada kabar ya. Regina ini. Regina tak, memang ini lagi line ya. Sudah ngebari. Putri, Inka, Ola ya. Sama ini si Nona tadi mau join ulang ya. Kita enam ya. Satunya lagi. Berarti ini. Oh lima ya memang. Regen. Putri ya. Putri sama... Nih sudah, enka, olah. Ya. Nah kita ya mulai duluan ya. Nah ini kalau pengenalan ini praktikum kita kan dari kelinci kodok. Dokter Mitani, ya, minta nih. Yani. Nah, ini kalau yang kodok ini memang ini, ini taksonominya ya. klasifikasi makhluk hidupnya ya. dari kordata sama-sama vertebra ini kita pakai jadi bahan praktikum. karena dengan manusia sama-sama ada tulang belakang ya. Nah, jadi sebenarnya. Untuk keregium mirip memang ya. Dia ada kepala kan, kaput, ya, trungkus, ekstremitas. Nah, trungkus ini sebenarnya dia gabungan ya. Trungkus ini kalau di manusia dipisah sama diafragma, nah dia jadi torak sama abdomen ya. Tapi memang kalau di sobota juga dia nyebutnya trungkus ya. Jadi jangan bingung kalau nanti beberapa buku tuh dia digabungnya antara torak sama abdomen. Nah itu sebenarnya abdomen nanti di bawahnya ada pelvis juga. Nah ini terungkus. Terungkus nih kalau asal usul katanya terang bahasa Inggrisnya terang itu kan bahasa Inggris dari batang batang pohon ya. Nah di sini maksudnya batang tubuh. Jadi yang utamanya Nah, ya istilah tas alat gerak kan kaput. Kaput kepala. Nah, jadi nanti kalau kepala traumanya itu trauma kapitis. Nah, itu kan. Jadi asal-usul katanya sama-sama kaput, ya. Nah, itu. Oke, kalau yang A ini. Nah, ini langkah pertama praktikumnya. Dia letakkan di bagian dorsal ya? Dorsal jadi maksudnya artinya punggung, ya arti dorsal, punggung. Nah, dorsum. Jadi kalau bahasa lawan dari dorsal itu nanti bisa aja ya. Kalau dia ventral ya. Nah, lawan kata dorsal, ventral. Ini sebenarnya kayak belajar bahasa jadi kita nih. Ya, kalau ventral berarti lawan dari punggung itu bagian depan maksudnya. Nah, di fiksasi, di fiksasi, di pakai ini pakai yang ini ya. Jarum-jarum ini. Ini. Nah, kalau struktur yang tampak ini jadi ada hand limb ini ya, paha, maksudnya itu paha ya, terang tadi batang tubuh head kepala ya, sound light ventral side, jadi bagian yang terang ya. Ini kakak kan sudah kirim ya, eh file yang PDF-nya itu, itu tanpa nama. Nah, kalau kalian mau latihan, bolehlah itu di-print ya. Nanti di satu-satu dikasih nama kayak gini. Ya. Nah, itu flashcard-nya. Nah, habis itu keyword lagi ini di praktikum ini pubis. Ya. Tulang kemaluan. Nah, itu artinya ya. Jadi di pubis ini, nah habis itu di gunting ya digunting sampai ke ala anterior anterior kan artinya depan ya anterior depan nah, depan ini sampai ke sternum ya sternum artinya dada nah itu jangan lupa ini bahasa bahasa baru ini ya sternum ada jadi ini Nona ya tadi tes suara ya. Eh? Itu... ya. Oh ya, sip sip. Kedengaran sudah. Ya, ini kita ini apa ngulangin baru yang ini ya. Nah, yang A ini sama ini tadi, Nona yang belum ada eh ya? masih intro ya. Praktikum pertama masih. Nah. Jadi ini langkah selanjutnya nih, sternum digunting katanya tuh ya. Sternum dada ada digunting kulit nah daerah standemeng ini maksudnya ya, jadi digunting sampai ke ujung ekstremitas nah ini ke sisi lateral lateral artinya menjauhi sumbu tengah tubuh nah itu nanti hati kalau misalnya nanti dia apa di osp keluar lawan kata lateral misalnya tanya. nah antonimnya itu proksimal, kan lawan kata lateral ya. Alproximal artinya mendekati sumbu. Nah lawan katanya ya, proximal dekati sumbu tengah ya sumbu tengah tubuh. Nah itu ini menunjukkan arah sebenarnya arahnya jadi lateral dia ke ujung ya ekstremitas. Demikian pula dari daerah simfisis ke ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior ya, dari nah ini simfisisnya nih, kan. Nah ke bawah ya. Posterior belakang lawan kata belakang depan. Nah bahasa Latin depan anterior. Nah ini harus hafal ya. Istilah-istilahnya. Simfisis tadi tulang kemaluan ya. Oke, ujung, nah seksio, seksio dipisahkan lagi nih, melepaskan sekat bening, nah ini bisa jadi keyword juga nih untuk soal usp, jadi sekat ini kalau kakak cari tuh di te tendineus intersection, jadi ini maksudnya tendineus nih tendon nih, ya. nah tendon ini jenis jaringan ikat, nah itu jenis jaringan ikat. Jadi dia apa saja yang diikatnya intersection, Section ini kan bahasa Inggris dari bagian-bagian Nah bagian-bagian tuh memang secara umum itu masih istilahnya, jadi inter kan antar ya. Apa saja bagiannya itu, nah ini di bawah kulit gitu, kan? Membatasi antara sakus, nah, sakus ini artinya kantong Jadi kantongnya ini ada dua ada yang bagian ventral ventral artinya depan-depan lymph sac, ya lymph ini artinya limfo ya nah itunya Oh berikati <tik> <Good. tik> keren eh ini nya ininya apa Tak apa santai-santai, itunya ini tadi memang kedengeran tadi suaranya Nana, mungkin ini pakai headset, ya, ini nya sudah benar ya, seluruh selu nah ini, jadi itulah kantong ini, limf ini bagian depan sama ada bagian lateral tuh, ya. Lateral artinya tadi menjauhi sumbu tengah tubuh. Jadi lawan katanya proksimal tadi. Nah, limfe ini, ini memang belum masuk sih bloknya. Limfe ini kalau bahasa Indonesia itu lymph. Lymph ini KGB, kelenjar getah bening. Jadi dia untuk imun ya untuk imun tubuh kita tuh dia menghasilkan tentara-tentara kita ini produksi limf limf ini sel sel sel limfosit ya nah jadi tuh ini nah voket yang barunya ya, sakus di slide ini kantong paling ya. jadi dia kantong-kantong itu tidak bercampur karena nanti beda lokasi beda organ yang akan di lindungi ya kan imun kan perlindungan ya nah, ini. ini untuk imun nah ini istilah-istilah awam dululah kekebalan ya jadi karena nanti ada blok imunologi tersendiri ya nah, itu kita perdalam lagi tuh fisiologi imunitas nah terus dia ini ada yang namanya otot ya ototnya ini Eksternal oblik sama rektus abdominis, rectus recti ya, itu artinya tegak ya. abdominis di perut maksudnya itu. Kalau eksternal oblik, nah ini artinya eksternal itu di luar, oblik artinya menyilang ya. Nah itu arti-arti ototnya berdasarkan arahnya. Nah di sekat bening ya di organ yang udah kelihatan ini di sekat bening ini ini kan kayak kemerahan sebenarnya ya? antara hepar sama uh, jantung tapi di slide selanjutnya yang lebih jelas nah ini organ yang tampak kan ini yang liver tadi lebih merah ya liver lebih merah nah terus yang kalau kuning ini sebenarnya fat body fat body sama adipose tissue ya jaringan lemak sebenarnya ini adipos kan lebih bahasa Latin ya Nah kalau fat ini bahasa Inggrisnya nih. Nah, ini yang visera yang uh, kelihatan ya pas pertama kali dibuka dari sekat ini tadi Nah sebenarnya kalau di atas visera ini dia sudah kelihatan mulutnya juga floor of the mouth ya lantai mulut Nah ini yang lebih jelas ya ini yang lebih jelas visuranya, jadi di foto ini, liver itu, nah dia, ada ininya, lobus kanan kiri, ya, coklat tua, nah, sebentar kalau atasnya ini jantung, ya, nah itulah yang di sini, ini sebenarnya liver, ya, kalau dari foto ini, liver, nah ini yang core tadi, ya, nah, kalau kita review. Jadi kalau untuk yang usus ini belum kelihatan kan dari yang gambar D ini, ya karena dia masih ada rektus abdominisnya. ya nih. Nah, jadi posisinya rectus abdominis di atas dari si organ visceral abdomen. mohon usus ya, intestinum caecum, tenue, nah, itu ada gaster juga ya, karena dia tegak tadi si rectus di abdomen, rectus abdominis saya nih ya dia sudah tegak ada pelindung lagi itu eksttern oblik ototnya tuh ya jadi yang si bagian ovarium ini belum kelihatan tertutup eksttern obliknya nih ya. pankreas nah, ini karakteristik organnya itu kan ada di modul ya nah, ini jantung nih pertama jantung ngapalin bedanya tiga ruang ya atriumnya sudah dua tapi ventriclenya cuma satu nah, ini yang beda sama manusia manusia kan ventricle tuh dua ya. nah kalau ini liver ciri khasnya ini besar ya. lobus kanan kiri warnanya coklat tua apa ya nah lambung ini memang mirip dengan usus ya cuma sebenarnya lambung tuh ada kurvanya, ya, kurvatura sebenarnya itu. dan dia lebih e, bentuknya lebih melebar ya, ada melebar tapi lebih pendek dari usus. Kalau usus kan lebih e, sempit tapi panjang ya. Nah itu sih kalau misalnya bisa aja nih e, praktikumnya kan ditampilkan gambar yang sudah terpisah organnya Tuhan kan. Nah. Rektum ya, rektum tuh kewarna dari modul kan krasum yang lebar, ya, usus besar yang lebar. Kalau selain intestine krasum, ada juga usus tuh usus halus, tenue kan. Nah, dia yang pertama keluar itu duodenum. denum, 12 jari, dua denum itu. Kalau bahasa awamnya, ya. duo, artinya tuh duo, duo nah, ya, nah, itu keywordnya. Kalau jejunum, jejunum ini usus kosong, jadi sebenarnya maksudnya kosong, tidak ada penyerapan di situ. Nah, kalau ileum ini justru tempat penyerapan, penyerapan sehari-hari makanan. Itu jadi pembagian tiga uh, regio dari ini, intestinum tenue, usus halus. Ya. Jadi nanti setelah dia ke ileum ini nyambung ke usus Halusnya itu lewat, sebenarnya ada penghubungnya. Ada ini istilah-istilah yang sering, kalau usus buntu ya, nah, ini appendix Nah itu ada pertemuannya di dekat ileocecal junction. Itu, ya. Jadi ini ujung usus halus ya. Nanti dia tuh bertemu di usus besar kan. Nah, ukurannya lebih besar. Nah, inilah namanya. Ini yang tadi ileum ya. Ini sekum. Nah, jadi jangan bingung. Nanti kalau misalnya soalnya bukan nampilin intestinum krasum atau usus besar, ini dia bisa aja nah dari sekum ini nanti baru ke kolon, ya. Kolon ini usus besar juga, nih. Nah, ini istilah lainnya, ya. atau kerasum tadi. Nah nanti kalau yang si usus buntu tuh dekat sini deh, apendik nah, ini, usus buntu. Nah itu memang kalau dari gambar ini tidak terlalu jelas ya struktur usus halus dan itu yang tuh. Nah cuman ya terus ada rektum, rektum. Nah ini lebih jelas, melebar ya, yang tadi ya. Oke, okay, baru belum, ya. Baru kan kita juga nih. Nah, selanjutnya ini kalau ke ini kelinci ya. Nah, kan tadi kalau kodok sebenarnya bedanya dan kelinci itu cuma yang jantungnya doang nih. Dua satu ya, 2 atrium, 1 ventricle. Kalau yang kelinci ini dia sudah dua atrium, dua ventricle. ya. Dia lebih tegas saja nih. Kalau kelinci kan memang persamaannya sama, sama manusia itu udah sampai di kelas. Nah, beda dengan yang si kodok tadi. Kalau kodok persamaannya cuma di batas kordata ya. Dia sudah beda kelas dengan kita. Nah, ya. Yeah. Dia cuma kordatanya doang ya yang sama. Jadi kita cuma lihat vertebranya doang. Nah, kalau ini di bawah vertebrata malahan mamalia. Malah, malah, malah, ya. Nah, ini udah beda memang dengan manusia. Udah sama kalau kelinci. Batas mamalia ini lah. Nah, bersama dengan manusia. Udah ya. kelanjar susu. Nah, kaput. deh ya. Yang pertama nih kaput sama nih kepala. Ya. Nah, ini torak. Torak dada. ya Jadi, dada yang sebenarnya di atas. Ya. Lebih ke atas dibanding abdomen di bawah. Nah, ini ekstremitas ya, kaki sama tangan. Ya. Nah, kalau dorsal nih, punggung. Ya, bagian punggung ini. Ini yang beda, uh, dia ada istilah-istilahnya nih. Bahasa nares ini, nares ya, Ini artinya hidung Bahasa awamnya. kadang kalau buku anatomi ada nyebut Rino itu rhino sinusitis kalau kasus-kasus klinis THT ya nah ini matanya nah matanya ini kelopaknya ini istilahnya nik nik membrane ini mirip kelopak cuman memang bedanya kalau kelopak manusia itu kan dia lebih tebal dibandingkan kelincinya oktet oh, kita di kelopak sudah ada otot. Kalau mereka ini membran, membran ini kan artinya masih selaput, eh? belum tebel kita. Gitu. Nah, terus di, nah ini kakak dapat dari jurnal. Eh? Dan ini ada namanya pectoralis tenuis. Pectoralis tendis ini asal katanya dari pectoralis itu dada. Eh? Nah ini muskulus, ya, otot. Tendon itu yang lebih kecil. Kayak tadi intestinum tenue, usus kecil, usus halus ya. Nah, itu. maksudnya jadi dadanya tuh ukurannya lebih lebih lebih kecil maksud ototnya tuh ya. Nah, habis itu ada torak ya. Nah, torak. Ligamen, ligamen lagi. Nah, ini ligamen ini dia termasuk ke dalam jaringan ikat men ini nah, nanti kan di histologi ada ya, tentang jaringan ikat apa yang diikatnya ini falsiform ya. falsiform ini jaringan ikat ini lobus hepar ya, yang diikat nah itulah jadi dia berdekatan sama diafragma kalau diafragma ini sekat Sekat antara torak dan abdomen. Ya. Nah, terus ada lagi omentum. Omentum ini ya, yang kita di skenario B. Ya. Dia omentum ini jaringan lemak. Ya. Pelapis. Ya. Nah, pelapis, abdomen, dan. Ada momentum kemarin, tak ada periodontium. Ya. Nah, itu istilah-istilah sakit, golongan jaringan ikat juga, sebenarnya untuk organ. Ya. Oke, ini masalah otot lagi ya. makanya di kulit di sayat, temu otot ya. Ini kan external oblique, external tadi artinya luar ya, external artinya luar, oblique artinya nyilang ya nyerong, nah, jadi dia nyerong dari luar ke dalam. Besut latissimus dorsi, ya, otot dors dorsum untuk punggung ya, dan pectoralis mayor dada juga nih. Nah, dari anus, nah dia ke atas jadi ya, bagian leher ya. Nah jadi ini kalau dilihat lagi itu lapisan tipis lagi, nah ini cutaneous maximus segala penentu dari jurnal tuh dia ini linea alba ya. Jadi nah, line Ar kata dasar line, line itu artinya itu garis ya. Line itu artinya garis, kalau alba artinya putih ya. Nah. Jadi oh ya yeah. garis warnanya kayak putih ya. Nah, ini kalau kita lihat nah Oke. Okay. Ini yang warna putih itu. Jadi dia tuh termasuk jaringan ikat itu kan. Jadi jaringan ikat pembungkus ya. organ visera di bawahnya. Apa aja organ viseranya? Nah, ini. Ini memang gambarnya kurang jelas ya kalau yang dari modul itu kayaknya kelihatan cuman jantung itu paru ya nah kita memang bagi dulu ada organ torak dan abdomen nah, kalau torak torak itu kan dada ya jantung sama paru yang kelihatan nah ini perbedaannya jantung atrium dan ventricle sudah dua ya kalau paru lobusnya kan sama kanan kiri juga dengan kodok tadi ya. Nah, di abdomen ini ada hepar, eh? gaster, dan intestinum. Nah, hepar ini lobus kanan-kiri ya. Eh? Nah, Kiwatnya lagi sama kayak kodok tadi coklat tua. Nah, ini gaster lambung ya. Eh? Lalu liver yang merah tadi. Nah, ini kemudian jantung ini jadi di tengah-tengah antara paru kanan dan kiri ya. Eh? Nah yang hitam ini kakak ragu ini sebenarnya. Antara kolon, ovarium. Ya kayaknya urogen itu lah bisa aja urin ya. Gak jelas ini. Kalau dari yang gambar ini. Ya, intinya kalau usus nah lebih jauh ini. Usus ini ya, ada tenue sama kerasum ya. Krasum kalau melebar tadi jadi ya rektum. Nah. Nah, ini kalau mau lebih jelas nih dapat dari jurnal ini ya memang dia kan kayak manus, manusia juga dia tidak cukup dengan satu gambar kita gitu, kalau mau diseksi visera itu ya dia nah ini dibagi-bagi lagi sebenarnya tuh organ pencernaan nih eh, respi Nah, kalau kalian bandingin, ini, nah kita kalau mau lihat ininya ya, nah, nah kan, liver ini masih masih lah mungkin eh, jelas ya kalau kita bandingin dengan yang modul kita tuh, nah. Ini dibawahnya usus masih kelihatan ya. Nah cuman kalau misalnya ini liver, nah di bawahnya nih tidak jelas kan. Yang hitam ini kakak tuh bingung nyari yang item itu. Kalau lambung ya kelihatan masih masih masuk akal ini liver di liver masih ada lambung, stomach kan. Nah, kemungkinan ini spleen ya. nih masih masuk akal, deketan explain sama stomach, limpa Khususnya ya. nah. mungkin anggapnya jadi satu. Nah. Nah, atau ini. Ya, kalau kolon dia dari kanan bawah juga nih, ya. Kelihatannya dia Sakulus, rotundus, sakus tadi kan kantong kan, rotundus. Ya? Nah ini bagian cabang dari ininya usus besarnya nih. Ya? Nah, ini masih masuk akal. Artik ya? Nah ini kalau sistem jantung kan, sirkulatri. Ya, ini kan memang lebih deket ke leher jantung sama paru ya. ya ini nanti nih ya. Kalau mau ini Kita tarik baca lagi. Nah, kalau yang kodok tadi Kakak ambil referensinya dari sini ya. Nah. Nih. Ya, ini tapi dia detailnya nih. nih. Sampai kristologi, ya. Dan sebenarnya kalau yang untuk modul itu cukup 10 halaman pertama ini aja, gyro-gyro-nya, region ya. Nah, tapi bahkan tulang-tulangnya ini juga ya, nih modul ini. Bagus nih ya. Diseksi kodok sama nih, nanti mulai tuh, ya. Coba lagi. Oke, ini ya praktikum pertama nih habis, ya. Mana praktikum pertama ada pertanyaan nggak? atau mau langsung lanjut aja. Review yang praktikum 2. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya deh chat oke okay, atau di unmute juga, ya nah ini seandainya mitosis nih mitosis akar bawang nih ya. nah ini makanya preparat bawang ini karena kita tuh sain mirip dan mudah didapat nih ya. bawang karena dibanding yang lain sumsum -sum tulang nih ya. nah mau serbuk sari ya boleh nggak sana mang ganjar udah lalat-lalat susah nih nangkepnya jadi intinya kalau mitosis dia di ujung nih ya. Ya, sel-sel tahap perkembangan pertumbuhan awal gitu kan. Nah, jadi dulu kakak SMA di ajen I promet, ini jembatan keledai ya. I-nya interfase, P-nya pro fase, M-nya meta fase, A-nya anafase, T-nya telofase. Baru setelah telofase interfase lagi. G satu fase awal replikasi baru akhir pertemuan ya. G dua baru masuk interface lagi. Oke, ini sudah sesuai ya ABCD-nya dari modul ini. Ambil. Nah kita sekarang bicara masalah kalau misalnya gambar nih, dapat gambar besok OSP itu misalnya dari gambar ini kita harus deskripsi apa kiwet dari gambar ini kan ada. Kalau OSP besok jadi ada keterangan dulu, kita bacanya dari gambar. Dari membran jelas, kromatinnya irregular. Cenderung fase interfase fase ya, atau istirahat. Ya. Nah, ini fase yang paling lama, replikasinya kromosom. ya Pertumbuhan metabolismenya terbanyak, jadi di akhirnya menjadi fase G2. Nah, dia karena dia masih istirahat, intinya masih utuh, jadi ada nukleolus. Nukleolus artinya anak inti ya, nah ini, jadi belum ada pembelahan inti sel, kromatin irregular dia masih acak-acak, eh acak-acak, artinya maksudnya kenapa nih, dia ya belum mau membelah ya. dia masih mau kalau ya acak ya natural masih apa adanya istilahnya tuh kan. Karyu-membran. Karyu artinya itu inti sel. Nah, membran artinya itu selaput. Jadi selaput yang mengelilingi inti sel. Jadi, kenapa inti selnya itu harus dikelilingi? Karena biar isi dari inti sel, kromatin-kromatin tadi, detratur. Karena inilah, kalau dia ada membran inti, ini termasuk ke golongan, eukaryotic ya. Nah, itu. Eukaryot. awan eukaryot dia prokariot. Prokariot nanti bakteri contohnya gitu ya. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya profesor nih. Nah, ini kalau kita tadi baca gambar dulu eh. baca gambar ini tampak kan? Ada penipisan karyomembran dibanding sebelumnya ya. Nah. Ini kan tebel nih, dari membrannya tuh. Nah dia ada yang putus-putusnya. Sementara kalau ini, nah udah ada kayak bercak-bercak terang gelapnya itu selang-selingnya lebih banyak. Nah itu arti dari apa nih isanya? Dia kalau mau nipis itu nanti hilang. Nah. Jadi ini kayak kita bayangin yang pertama tadi tuh dia masih istilahnya kalau kalian beli shopee tuh wah masih belum unboxing ini baru terima dari kurir nah selanjutnya dia sudah mau dilepas nih yang namanya apa tuh selotip kardusnya kan bubble wrap unboxing sedang berlangsung nah itulah di dalamnya nanti ada yang mulai irregular, ada kondensasi. Kondensasi itu artinya dia sebenarnya konden itu artinya embun. Maksudnya embun ini, maksudnya menjadi padat, lebih padat, walaupun sebenarnya embun itu kalau secara IPA kan artinya cair. Maksudnya dibanding gas, nah dia itu lebih padat, maksudnya tuh lebih rapat. Nah, atau rapat lah jarak antar molekulnya, kalau termodidamika karul Nah, jadi dia kalau dari irreguler, jadi mulai teratur tuh, untuk benang dulu. Nah, benang ini namanya kromatid. Kromatid itu butir-butir kromatin. Nah, itu artinya. Jadi dia nukleolus anak inti tadi, hilang mulai. Terbentuklah dua sentriol dan sentrosom. Ini arti dasarnya ini center, center tuh artinya pusat. Jadi maksudnya memang jadi pusat aktivitas dari ini sel. Ya. Ini nanti ke prometafase. jadi centriole gerak ke kutub berlawanan ya. Ada maksudnya yang berlawanan, ada atas, ada bawah. besok ada yang ke tengah sama mikroskopisnya mirip masih provasi, ya. Nah ini memang kita ini ya. Punya imajinasinya cuman kita dibantu sama eh uh, gambaran yang padat, rapi, teratur, atau ada yang terang, gelap, terang, gelap. Nah, ada itu itulah jadi bantuan kita. Keywordnya memang harus imajinasinya tinggi ya. Kalau ada A, B, C, D ini masih enak nih, keyword-keyword ini ya. Besok, nah, kalian apa, lima? nah ini masih membantu takutnya kakak ini di tip X nah. wah tambah susah nembaknya cuman kalau itulah tadi beda interfasa sama profase dari karya membran yang khas ya. nah kalau selanjutnya meta metafase nih metafase ini kelihatannya benangnya ya. nah benang kromatit benang kromatit di ekuator ek ekwatornya di tengah ya ini ekuator. Garis ekuator, garis katulistiwa. Membelam jadi atas dan bawah. Ya. Nah, sentriol kutub, Sentriol tadi apa namanya? Nah, ini, ini sentriolnya organel. Ya. Organel yang mau... Ada namanya, dia itu untuk penarik nukleus ya. Saat pembelahan sel nah, itu, kalau dari si sentriol, nah, gambar pro -metafase. ya dari dari modul memang nggak kelihatan. Ya. Cuman, kalau kemarin, gak cari itu dari. Buku ini, textbook. Prometafase. Ya. Nah. Prometafase itu kan keywordnya dia memang sudah ada kromosom ketengahnya ini. Ini yang mirip ke metafase. Dia memang sudah ke ketengah. Ya. Ada pergerakan kutub yang berlawanan Tapi dia masih Kayak anyamannya irreguler ya. nah, dengan si profesor tadi. Nah, kalau ini kan sudah tidak ada lagi anyaman. Ya. Kromosomnya ini sudah terbentuk di tengah aja. Nah, kalau ini kan masih acak. Ya. Nah, itu. Jadi, mikroskopis yang mirip profesornya ini, maksudnya kromosom irregularnya, irregularitas kromosom ya. Nah, tapi posisi sudah di tengah. Jadi dia posisi punyanya metafase kalau irregularitas kromosom milik ya, sih pro-fase. Itu sih kalau keyword pro-metafase. Ya. Nah, kalau kita coba lihat ya. Ini kalau organel Oh, ada ini, hmm, per metapas, hmm, nukleus, oh, nih, rasanya kalau nah ini <hesitation> eh, tidak terlalu khas ya, hal-hal ini berfase, ya. maka lebih nah ini Sebenarnya, ini nanti ke teori ini ya, implantasi. Ya, yeah, ini struktur. Coba kita nih cari pro. Meta fase, nah ini ya eh, sebenarnya, kalau nah ini yang lebih jelas, pro meta fase, pro fase. Eh. Nah, ini kalau profase tadi ya. Dia masih reguler tadi. Kromosomnya masih bentuknya ya ada teratur. Nah, dia kalau prometafase udah mulai lurus si kromosom tadi, ya. Mulai lurus tapi belum membelah. Metafase ini sudah mulai nih terbentuk ya. Kalau ini kan lurus saja nih prometafase. Kalau metafase ini sudah ada bagian kecil ada bagian besar ya. Baru enafase dia mereka terbelah. Nah, ini, walelai ya nanti. Oh, nggak kelihatan ya. Ininya. Nanti pizza sorry. Oh dia tidak bisa ini Perlu meta eh? okay, screen right? emang gambarnya metafase itu kromosomnya lebih di tengah dan anafase lebih sudah saling ditarik menarik ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi fase baru nih metafase nih keywordnya bintang artinya ya. Bintang jadi benang kromatiknya ini di, ek, di ekuator ya. di belah atas dan bawah ya. nah dia di bidang lateral lateral tadi apa? jauhi sumbu utama ya sumbu utama tubuh ya. maksudnya ini sumbu utama selnya ya. nah baru setelah dia metafase dia ke anafase ana itu artinya bergerak jadi ini yang paling singkat, ya. Jadi di tengah-tengahnya ekuatornya ini sudah ini kosong. Nanti kalau anafase itu ada huruf V bentuk si sentromernya. Ini namanya metacentris. Kalau huruf Y sub metacentris Kalau J akru Nah ini bikin mnemonic yang V M Y S yaitu Jack misalnya Bolehlah cari singkatan-singkatan lain. Yang penting pas ujian ingat mudah ya. P metasentris Y P M Y S kalau mirip, -mirip, mirip J akro sentris maksudnya di ujung submeta di pinggir akro akro itu kalau asal usul katanya itu akral itu maksudnya ujung ekstremitas jadi kalau pasien shock itu di ujungnya dingin, akral dingin. Nah ini bahasa bahasanya. Oke, ditarik di kutub ya, atas dan bawah, kutub atas, kutub bawah. Terakhir telofase, telofase ini dia yang kiwatnya itu sitokinesis. sito artinya sel, kinesis artinya gerak. Jadi selnya bergerak di bidang ekwator. Ada karyo membrannya ini dua sudah. Ya. Membran karyo tadi inti, membran selaput. Nah ini dua sel anakan, jadi sudah siap membelah kromatid, sudah berubah menjadi kromatin. Oh kromatin tadi masih butir-butir. Ya. Kalau kromatin itu sudah jadi benang. Nah itu ya. Oke, itu dua praktikum tuh sudah review ya. saya praktikum embrio. Mana dua praktikum tadi yang mau tanya lagi dak? Yang Putri tadi sudah ya lah, kirim ya. Line, ya. Ini uh... Oh ini. Ini, ini kalau dari gambar sudah kelihatan, ya, dua membran inti. Walaupun sebenarnya yang di bawah lebih jelas, cuman yang di atas ini masih lebih kabur. Nah, dia kalau dua membran inti tadi. Kalau kita ke telofase, betul sih. Ya. Nah, kita bandingkan lagi ya. Sitokinesisnya itu kan, ya di telofase. Nah, ya. Ini. bagian atasnya ya, di gambar ini memang bagian atasnya yang agak-agak meragukan, tapi kalau dibanding yang lain tadi lebih ini lebih cenderung merek telofase nah sitokinesisnya di bagian bawah ini, ya. nah, ini tar, nah, ini kan sitokinesisnya. Ya. Nah, ini sitokinesis. Ya kan? Nah, ini sudah ada dua karya membrannya. Nah. Oke, ya. Nah, kurang lebih kayak itu sih. Kalau keywordnya, bud. Nah. Ya, Bener lah kalau ini, ya lebih ke telofase, fase ya. Tuh, ya. Oke, ada ini lagi, Dak. Yang bilang lagi, Dak. Ya, yes, sitokinesis tadi yang ini kan, ya. apa? Situ artinya sel kinesis gerak. Ya, jadi memang terbentuk uh, suatu gambaran. Akibat pergerakan sel. Uh, ada yang ke atas bergerak. Yang pertama ada yang di bawah. ya, Oh ya, Ini anotipnya ini dulu. Clear all drawing Yang gambar baru ya, pernah. Nah, ini yang pertama tadi, yang kedua. Kalau kedua ini, nah, kita kalau mau identifikasi dari. Karyo membran, ya, membran intinya sudah dua juga. Ini ya, cuman memang yang bagian sininya nih masih agak lebih rapat dibanding yang sebelumnya tadi. Ya, cuman kalau mau kita omongin. ke anafase. Nah, anafase dia kayak huruf V-nya. Gambar yang baru ini, kalau mau dianggap anafase, dia sudah bulat ini malahan. Ya. Kromosomnya. Kalau kalau anafase ini kan, nah sudah kayak masih huruf A antara V kayak itu kan, belum terlalu bulat, ya. Apalagi kalau metafase, metafase dia menggumpal di tengah aja di ekuator tadi, nah tambah jauh beda, ya. ya ini sitoplasma sitoplasmanya yang lebih pink ini lebih terang dia kan masih lebih dominan ya. Ya kurang lebih kayaknya 3 banding 1 lah dibanding yang segelapnya. Si Jadi kalau ini kayaknya ke kemetaphase lebih jauh. Ya. Dan ini kan yang putri yang ini satu sel. Kalau dalam satu sel jelas itu udah ada bagian tengahnya ini si sitokinesisnya tadi ya melakukan nah, ke dalamnya nih jadi kalau menurut kakak sih masih telo telofase nih ya Keywordnya dari ini tadi nah ya dia sudah ada dua kali membran juga walaupun yang tengah bawahnya agak lebih padat ya. Nah, ini kan dianggap satu sel, ini. Nah, ini satu sel. Nah, inilah sitokinesisnya tadi ya. Nah, yang sudah dua karyo membran ya. Uh, dok, mau nanya. Uh. Kalau misalnya, eh, uh, bukan tuh, ada tulisan "telefasus" sama sitokinesis, kita gitu. Pilihnya sitokinesis ya kalau dia nanya fase dia telofase. Sebenarnya kalau sitokinesis nih e, ciri dari si telofase sebenarnya. Jadi kita lihat pernyataannya apa pertanyaannya ter, dia termasuk apakah fase dari gambar ini? Berarti pilih telofase. Tapi kalau dia nanya misalnya pada gambar ini terbentuk e, dua dua membran dua inti, dua nukleus sebagai akibat dari titik-titik, berarti sitokinesis. Nah, itu. Lihat bahasanya sih. Jadi kalau sitokinesis ini lebih ke dia ngomongin prosesnya. Dia jadi ini proses. Nah, jadi telofase ini akibatnya gitu. Nah, ini proses sebabnya. gitu Sebab nampak telefase. Dia nanya fasenya. Ya. Nah, itu. Jadi jadi memang harus kehalusan bahasanya besok hati-hati. Ya. Oh, ini soal nanya fase. Berarti telefase. Kalau dia nanya penyebab atau proses, ini sitokinesis. Karena sebenarnya sitokinesis ini bukan cuman ada di telofase ya. Kalau selain telofase, nah ini karena sitonya artinya sel, kinesis tadi gerak. Nah, apa aja yang menyebabkan sel bergerak ini? Ini bisa bukan cuman di ini kan resmi ini di mitosis. Kalau sitokinesis nih dia bisa juga pergerakan sel ini muncul di aktivitas kanker, ya? neoplasma, nah itu jadi yang ini yang abnormal, kalau yang ini kan yang normal kan, nah itu sih kalau jebakannya tuh mungkin kalau menurut kakak dari ini apa kita ngebedain blok ini belajar yang normal itu kan, nah, yang sitokinesis yang abnormalnya itu ya kalau dari bahasa sih kayak gitu. Jadi pilih baik kalau fase dia nanya fase telofase ya. Nah, kalau ini anafase gitu ya. Oke, itu ya. Ini oke, okay, itu ya, eh. nah. Ada yang masih bingung nggak Kira-kira dua praktikum ini. Kita lanjut, Beh. Kalau ada bingung tanya lagi, Beh. Nah, selanjutnya tentang embrio nih. Tentang embrio kita belajarnya pakai ayam, ya. Nah, ini yang 18 jam ini memang tidak ada preparatnya dari modul. Jadi dia ngasih kayak cerita itu, nah, enggak coba ringkasnya. Jadi intinya kita harus tahu, tipe ayam itu kan diskoid, disk, disk itu artinya cakram, ya. Atau miroblastic, miro itu setengah, pembelanya parsial. Ya. Nah, jadi dia sel atasnya padat ini ada kuning teloknya yoke. Ya. Jadi kalau kita kayak goreng telok itu yang kuningnya itu padat, nah yang putihnya itu yang cairan albumin ya. Nah, ini blastoderm atau blastodisc ya. Tahap awalnya itu yang si cakram tadi. Derm ini kan arti derm itu kulit ya. Nah, ini asal usul katanya derm. Derm itu kulit. Blast itu artinya masih kayak bola ya, nah bentuknya kayak bola tuh masih, disk arti disk tadi, lah nih cakram, cakram itu kan piringan, nah kalian bayangin, oh iya bentuknya kayak piring, Awalnya oh, kayak piring dulu ya. dua lapis ya, Blast tuh dilapisi sama kulit bentuk bola kayak gitu kalau bola dulu kan belajar di matematika nah, kayak inilah kurang lebih kembarannya sering nih kalau soal-soal SBM dimensi 3 nih 4 VR kuadrat nah, itu. luasnya 4 per 3 VR pangkat 3 tuh kalau volumenya jadi dia itu ngapa dari bola itu Bayangin bola, terus bentuk polus, polus animalis. Nah kita ingat, bentuk bola ini kayaknya bumi ya. Nah bumi ini kan punya namanya polar, polar bir, polar express. Kalau kalian pernah nonton bioskop, polar itu artinya kutub. Jadi maksudnya saat membelah itu kutub kutub sel hewan, ya, animal kan hewan. Jadi dari cakram tadi yang cuman ada piring, dia membentuk kutub dulu. Nah, kutub ini, inilah fase morulanya. Morula ini, dia akan berlanjut menjadi blastula atau disk. Ini kalau yang gambar kayak ini, ini sebenarnya ada. Biar lebih terbayang, nah. Nah, fertilisasi ini sebenarnya yang skenario satu kemarin ya. Nah. nah ini yang sebenarnya mau di apa tuh dari modul itu learning objective-nya. Cuman memang dari modul itu ada, ada gambar ininya kan. Nah. Preparatnya Nah ini sebenarnya fertilisasi dari kan. Nah ini zigot tadi ya, dia ini pembelahan sel tadi yang dari sel bawang anu meta metafase ini kan. Nah selanjutnya nah ini yang blastula tadi. Jadi blastula ini dia yang saat fasenya masih 18 jam ya. Ini mereka sudah ada yang namanya menempel itu ya. kalau di manusianya ini di uterus ya ada daya 2 ada epitelnya nah, sebenarnya blastula itu yang mirip sama dari ayam itu dia mau ngeyakin tentu dari ayam oh ada embryo blast sama ruang nah cuman kalau ayam dia kan bukan vivipar kan manusia vivipar ayam tuh ovipar jadi dia yang si plasenta ini memang ndak bisa tampak ya. dari praktikum yang pakai ayam ini. Cuman kalau bagian embrio blastnya inilah inner sel masin yang merah-merah ini. Nah itu nanti dia berkembang tuh untuk kegastrulanya itu gaster ya. Gaster itu asal katanya dari lambung ya jadi membentuk seperti perut dari gastrula ini tadi kata dasarnya gaster nah kayak perut nah dia ini maksudnya nih? perut itu kan dia ada saluran ke saluran-saluran salurannya ini kayak notokot terus untuk pembentukan ke organ nah ruangan yang ada di lambung kalian bayangin tempat makan nimpan. ini ada eh, terpisah-pisah lagi ya makanan itu kan nah, ada yang bagian luar itulah ektoderm ecto artinya luar ya. meso artinya tengah endo ya. artinya dalam ini yang pas 18 jam jadi setelah dia terpisah tuh Bolanya tadi ada yang bagian luar, tengah, dalam. Dia akan membentuk suatu pit. Pit ini artinya selah ya. Nah dimana dia nanti akan jadi groove, ada alur, ada juga fault. Fault itu artinya lipatan. Ya. Nah itu, kewenang. Jadi Nah, yang di tengah-tengah ini jadilah mesoderm tadi. Jadi, ini memang kalian belajar bahasanya harus hapalan ini banyak. Fold artinya lipatan. Groove artinya alur. Nah, itu Satu-satu harus apa ya. Nah, dia tapi belum ada perubahan yang signifikan di endodermnya 18 jam ini. Ya. Nah, organogenesis ini nanti berlanjut di stadium neurula ya as jam ini newneunek artinya neuro itu artinya bakal saraf lamina arti lamina itu lembaran nah, lembaran lembaran yang akan menjadi saraf di tengah di itu ya di area embryonal garis vertikal ya. nah ini yang preparat yang ada di modul kan embrio 24 jam nih Nah dia memang 24 jam itu karena tadi ada saraf. Nah saraf ini neuro ini tadi. Neuro por. Por nih maksudnya pori-pori. Atau rongga. Ya. Nah anterior artinya apa tuh? Depan. Ya. Nah kalau selanjutnya gerbang usus depan. Ya. Jadi dari saraf tadi jadi usus ya. Bumbung neural, lipatan kepala ya, somit, bercak, bercak, mesoderm, Meso tadi tengah, derm, derm itu artinya kulit. Nah ini di 24 sampai 29, di tiga dia nanti bertambah tu jumlahnya ya, di 36 sampai 38 jam jadi 10 sampai 12 buah ya. Nah itu keyword lagi nih, ada Hansen node. Handson ini artinya, nah dia sudah ada sejak 18 jam di cranial primitive pit, ya, dari modul itu kan. Cranial tuh artinya tuh kepala primitive tuh sudah sejak awal, maksudnya Pit itu titik ya, pit stop, kalau di formula 1 tuh titik, berhenti maksudnya itu. Nah ini jadi batas ya, pertumbuhan posterior dari embrio bagian bawahnya nah selanjutnya itu jadi basis pertumbuhan nah habis itu ada garis primitif nih garis primitif ada yang grup sama fold nah kalau otak ini belum lengkap belum selengkap di fase 72 jam nanti jadi dia baru pori-pori aja nih bakal otaknya tuh, ini dia jadi baru bumbung-bumbung aja nih, di 24 jam belum ada otak ya, area opak-opak nih bercak-bercak pas kulir pulau ya, otak ini, ya. pelucid pelucid ini, nah ini sebenarnya kayak difertilisasi juga sudah ada tuh zona pelusida ya, di area embrional yang terluar itu yang terluarnya si area opak, nah, di bagian luar ya, nah, dia bergerak ke dalam itu baru ke, ini yang dari luar ya. dari luar ke dalam, nah dalam ini lebih dalam pelusida daripada opak, nah itu maksud dari modul ini ya. Oke pro amnion ya. pro amnion ini amnion pro sama pro asal katanya dengan Pro itu bakal amnion itu artinya cairan ketuban. Nah cuman di sini bukan ketuban, ketuban ada dalam telur ayam. Dia telur ayam itu kan ada maksudnya cairan putih itu nah putih telurnya tuh. Nah itu ya maksudnya tuh. Nah ini ya. nah baru di 36 jam ya yang tadi ditanya putri tadi tuh ada otak ya al dari model itu nah otak ini dibagi lagi ada proensefalon untuk bakal mata vesicula optik ada optik tuh mbak latin dari mata ya. vesikul tuh baru lenting-lenting baru bakal ya. terus mesen mesen ya mes mes tuh tengah encephalon otak bagian tengah maksudnya tuh terus romben romben cephalon rom rom rom nih, dia kekibatnya untuk ostrakoda otik ya. bakal teli jadi dia ini itulah memang saraf sistem saraf ini duluan berkembang ya di embrio logi ini sudah ini kan termasuk sistem-sistem saraf -sistem special sense ya. sistem indera kan mata, telinga nah terus ada sinus terminalis atau romboidalis sinus artinya arti sinus tuh artinya cekungan terminal itu artinya ujung kayak terminal base romboidalis di posterior bumbung neural yang terbuka Nah, 36 jam ini sudah ada jantung juga. Jantung, tapi dia dalam bentuk tabung. Dia ada dexter dan vena vitelina. Nah, lokasinya di pelusit tadi. Pelusid kan, nah, disini kan pelusit Lebih agak ke dalam. ya Dari sini berkembang jadi jantung tadi. Ya. nah Ada pulau-pulau darah di area opak dia tebal dan kayak yokset, ini area vaskulosa jadi dua jenis area ini belum ada tadi kan di 24 jam opak sudah tapi vaskulosa belum nih nah vaskulosa itu di 48 jam ini ini pembuluh darah utamanya ini ya dia trukus arteriosus nah ini ini sebenarnya memang E, kalau di sistem nanti masing-masing yang belajarnya di sistem saraf ada belajar embriologi sarafnya ini e, di kardiovaskuler, nah ini di blok kardiovaskuler, nih kalau yang arteri pitalina, trungkus arteriosus itu kan terpisah ya nanti kalau rasanya kardiovaskuler kalian blok 10 kalau yang neuromuskuloskeletal itu kan blok sembilan rasanya itu kan, nah itu semester tiga. Tapi ini 48 jam ini maksudnya dia, yang lebih khas tuh ada torsi, ada torsi itu kan putiran, ya? momentum gerak rotasi loh, fisika torsi. Jadi dia berpuntir tuh kalian bandingin dari yang awalnya dia lurus di tiga puluh, di dua jam. Dari atas ke bawah ini lurus, dia agak melekuk. Nah, tujuannya kenapa ini dia melekuk? Dia ada fleksi cervicalnya, lehernya, dia bergerak. Nah, jadi mesencephalon, proencephalon, nah ini otaknya lebih terspesialisasi ini, Ini lebih uh, spesifik. Nah, ini tadi yang si optik ini bakal matai eh. terus. Jantung ini sudah ada sinus venosus, atrium, dan ventrikalnya sudah mulai terbentuk. Ya. Terus jangan lupa, somit. Somit ini bakal vertebrae. Ya. Nah, ini pembuluh darahnya makin jelas. Ya. Nah tapi kalau yang lebih atas ini somit 5-7 ya. Nah itu. Nah kalau otak depan otak depan itu peru ini ya kalau tengah nih mes mes ini mes tuh tengah artinya ya. nah kalau belakang memang dia lebih ke otik ini kalau dari strukturnya ini. nah cuman kalau kalau kalian belajar di blog neuro ini memang agak beda dari tampilan gambar ini ya ini kan sebenarnya tengah kalau dari gambar ini. Pro ini yang di depan. Nah, ini sebenarnya kan ke belakang. Ini panah yang optik ini memang agak mustinya panjang lagi. Jadi kalau kalau di klinis, klinis itu kita bayangin. Kayaknya nah, ini otaknya tuh. Nah, ini yang otak depan. Ya. Depan ini lobus frontalis. Nah, frontalis. Nah, ini yang sebenarnya ada temporal dengan parietal. Ya. Nah, temporal. Ini parietal. Nah, yang otak belakang ini di sini, oksipital. Oksipital belakang. Jadi kalau pasien terbentuk di kepala belakang, biasanya ini dia buta ya nah itu kalau ada atau stroke misalnya tuh ya. nah di bawahnya baru otak kecil serem belum nah ini kalau yang otak yang sudah jadi jadi kalau di gambar ini proencephalon yang lebih ke depan nah, tuh ya jadi kalau ke klinis temporal ini untuk ke pendengaran itu sebenarnya fungsinya tuh Depannya untuk pusat berpikir, korteks ya. cortex recovery terutama ya. masalah IQ itu. Nah, saya otak kecil ini pusat keseimbangan. Ya. nah, ini kalau korelasi klinis, sih. Ya. nah, eh, ya, dia dari 48 puluh jam, jadi 72 jam ini makin melekuk. Ya. nah, lekukannya ini. Kalau yang tadi kan memang sudah ada lengkungan itu baru di kepala ya. Kalau ini sudah sampai ke pinggangnya nih, fleksi dan torsinya di kaudal. Kaudal nih pinggang ke arah ekor. Nah, terus sudah ada terbentuk bakal sayap primordialnya di 72 jam ini. Tuh ya. Nah, ini metensefalon ismus ini somit 15 16 ya. Endokrin optik, dari endokrin ya. Nah, hipofisis, hipofisis nih dia ini fungsi kelenjar ya, kelenjar master of gland. Jadi pengatur seluruh kelenjar di tubuh manusia kan, pituitari ya. Nah, nama lainnya untuk pituitari atau hipofisis. Oke, okay, primor, primor, primor ini artinya bakal, nah tuh. jadi yang paling bahasanya Jadi 72 jam ini, keywordnya epofisis tuh, yang sudah ada 48 kan belum ada tadi tuh, ya, epofisis ini Jadi kalian, hafalin keyword, nih, untuk di embriologi ini nah ini nya jam kan hipofisis yang khasnya, ya. kalau yang 48 tadi baru terbentuk vitellina tadi, ya. tapi 36 jam sudah ada juga vitellina kita cari yang khas ya, proencephalon, mesencephalon, rombencephalon sudah ada juga Nah, ini dari rombentsa ya. ada Nah, dia keyword ini fleksinya nih, flexi cervicalnya. Nah, tiga jam belum ada flexi-flexi. Ya. 24 jam, nah, hansen note ini keywordnya. Di gambar lain belum ada. Nah, itu keyword-keyword. Ya, Nah, baru 96 jam ya yang terakhir 96 jam ini sudah lengkap tuh plexi torsi nah sudah ada hemisfer hemisfer ini asal usul katanya tuh dari hemi setengah sama yang keduanya sphere. sphere artinya lapisan. Jadi lapisan setengah, setengah, setengah kanan, setengah kiri Ya. ya. Nah, ini tumpuannya ya, di yolk, yolk sek, yolk kuning tadi, kuning telur eh ya, Kuning telur. Nah, ini selain ada mess sans ada juga mielen ya. Mes artinya tengah. Tadi miel ini artinya sumsum. -sum. Yang akan jadi mielin, mielin itu sumsum -sum tulang belakang maksudnya. untuk pendengaran, ductus endolimfatikus ya. Auditori Auditory pendengaran. Ya. Nah, ini kewut keyword sembilan itu sum sum kalau mes itu artinya tengah ya nah itu keyword-keywordnya nah, ekstremitas nih selanjutnya ekstremitas tuh artinya alat geraknya ya ada atas dan bawah kalau atas otomatis angkanya lebih kecil delapan ini tuh sembilan ya yang bawah somitnya tadi kan Analogi vertebranya. Tulang belakangnya. Alan toys allantois. toys ini, kelanjutan dari yokseknya, ini ada kantung jadi gelembung di luar embrio sama di bentuk tangkai. Itu yang dari modul. ya. Ini 96 jam sama 36 dengan 18 yang ada di... Itu yang tuh. ya di modul. jadi kakak ringkas itu aja oke kalau jadi kalau sebenarnya learning goal dari gambar tadi kalian paling nggak bisa embri development ini ya. Nah, cleavage stage nih. Nah, ini yang mau ditunjukin dari embrio tadi ya. Kita tuh kan dari setelah fertilisasi zigot blastula morula blastocyst baru nempel. Tapi memang yang implantasi ini tidak bisa tuh di embrio tadi tidak ada. Nah, dari implantasi ini dia ada syncytio, ada cytotrophoblast situ ini yang bikin mual-mual ibu amil tuh karena ekskresi human chorionic gonadotropin (hCG) yang bikin test pack positif itu hCG juga. Nah ini satu hari nih. Kalau di manusia memang jamnya beda. Itulah sebenarnya. Jadi dari praktikum itu untuk analogi harinya jangan di analogiin. Kalau ayam kan memang perkembangan cuma 21 hari, kalau manusia sembilan bulan 10 hari dari implantasi ya, paling enggak itu ya, ada bayangan lah ya untuk ke nah, kan, manusia ini kan, nah dari trofoblast menurutku kan, nah ini gambarnya, ya. sebenarnya dari praktikum itu kita mau tunjukin gimana tuh lapisan-lapisan tubuh mulai terbentuk ya, dari ektoderm mesoderm ya, ini kan yang awalnya tidak ada merah ini berubah jadi merah, nah ada eksoselomnya, ya. Nah, ini eksoselom, selom Yang birunya ini dia tetap, nah, tapi yang lengkung eksoselom ini kan nah dia bentuk kista dulu terpisah, ya. Dari awal, -awal satu bulat menjadi dua bulat. Ini kan atas bawah ini. Yang bawah lebih kecil, yang atas lebih besar. Nah, ini kalau mau USG inilah gestasional sac ya di hari ke-14 ini ada dua balon. inilah yang minggu ketiga tuh udah kelihatan ya. Kalau USG tuh GS, GS ini yang jadi gold standar untuk diagnosis oh hamil. Jadi bukan test pack ya. Jadi tujuan embriologi kita belajar tahu asal selusul kalau ditanya pasien kenapa dok itu mau dicari GS nah ini karena ini bu nah perkembangannya yang normal harus ada GS bukan cuma tespek nah inilah kalau struktur-struktur ini kan kelainannya, ya dia karena uh, tespek positif itu bisa karena uh, misalnya tuh ada kanker ya keganasan di nasentanya ini molah tidak ya, tidak usah contohnya. Padahal nggak ada kantong kehamilan, tapi tespek positif. Neoplasia. Ya. Ini sih korelasi klinisnya kalian belajar embriologi untuk OBJ nanti ya. Nah, baru. Ya. Nah, ini yang primitif-primitif tadi tuh. Ini minggu, kalau manusia tuh minggu 3-8 ya. Jadi ada gastrulasi ya, gaster pembentukan apa tuh dari gaster tuh maksudnya perut. Nah, ini primitive pit group nah, ya. Jadi di ujung kepala tadi kranial. kaudal yang ekor. Nah, ini ujung N Nah, ini jadi lempeng pertama yang A ini dorsal dari epiblast. Nah ini jadi kalau lokasi potongannya itu epiblast dari sini. Jadi ini yang si prochordal plate ini untuk mulut ini. Ini untuk mulut. Nah, primitive node nih, eh, ini yang anusnya. Jadi dia berkembang ya dari ada baru terbentuk tempat jantung, kardio, kardiojenik area, nah, miso darum ini yang tengah, yang merah, endoderm kuning, empat nah, ya, primitif group Nah, ini. sebenarnya tujuannya mau nunjukin itu. Nah, apa? ada psikologi analisis pembentukan? Pembuluh darah, ya, Neural tube, Sclerotome, otome, ya. Nah itu kalau di praktikum memang kurang jelas tadi ya. Paling enggak, dari praktikum tuh ada bayangan lah. Nah, ini kan nanti untuk ke kalian sekarang sudah ada dasar untuk belajar di masing-masing sistem organ. Ya. Nah ini kalau yang kayak otak yang ditanya sama putri tadi apa enam lah ini, ini banyak nih blog ini, ini satu bab khusus ya jadi tidak cukup memang memang dari gambar tadi kurang jelas ya nah ini ya kita preview kurang lebih preview yang kayak ini kalau embriologi otak ini ya. oral ini oral cup ini oral fold ya, lipatannya. Nanti di blog lain saja nih, nah, kita berlawanan. Nah, itu harus jam Oke, ya. ya, itu tiga praktikum nih, kecepatan nggak? atau ya, kalian tujuh, ya? tujuh praktikum ya. Halo, ininya animasi apa nggak kena nih? Embriologi, yang memang abstrak ya. Embriologi ini kalian gambar lah kalau ininya paling enggak ngeprint yang tadi kasih kasih nama ya. nah, kalau mau nyari referensi enggak aja enggak ketemu dari itu yang khusus ayam Ketemu yang kayak sobota nih ya. gastrola blasula nah pakai clear lah gambar ya. memang ini Nah, kalau kimia ini, apel yang keyword sama tabel itu lah, ya, kimia ini. ada ya, dia... sebenarnya secara garis besar kalian itu kan kimia dua kali praktikum, ya, praktikum pertama bahas yang tentang ion-ion itu, praktikum kedua yang baru, organik, ya? kimia organik. Ya, kalau yang anorganik, tentang ion kan, ini ada analisis yang organoleptis kualitatif eh? sama yang pakai reagen nantinya tuh kan dibagi lagi ion positif dan ion negatif. Nah, kalau yang organik ini kan masing-masing zat ini sebenarnya memang eh, kalian belajar kayak gugus fungsi SMA lagi ya, sama ada beberapa molekul-molekul yang kepake di farmako nanti untuk belajar obat ya, biotik ya. Atau di, untuk ini apa cek lab kencing manis kayak itu kan nih lemak nah. ya, Jadi memang ini kalau ilmu ini organ leptis ya. Nah ini kagak bikin main mapping biar kalian lebih mudah ngapal ya Jadi kita tuh yang pertama organ leptis ya. ini kan organ leptis masuk ke kualitatif sebenarnya ada nanti organoleptis untuk organik maupun anorganik nah kita kalau yang anorganik pakai yang ion-ion ini kita bagi organoleptis itu ada bentuk ya. ada dari warna ya bentuk ini kan ada serbuk natrium karbonat kristal natrium klorida ya. warna ini ungu pink ya hitam biru nah, warna ungu itu kalium permanganat yang pink, kobal, sama mangan. Nah, hitam ini karbon, CUS, ya, tembaga sulfat, sama timbal sulfat. Nah ini jadi memang harus bikin kayak jembatan keledai ya. Memang jembatan keledai sama memang dari laporan praktikum itu. Kalian kalau bener-bener ngelakuin, aman sih. Ya nah paling enggak memang kalian nonton kayak yang misalnya preview ini ya dengan tentang organoleptik ya nah ini ion organoleptik tes nah ini S untuk protein, untuk Ini kan warna-warnanya itu kan Nah ya, Kalian tonton ulang aja lah Ini ya dari yang Ya memang Atau kalau misal dosen Ngasih ini link Nah enak lagi Oh ini enggak nggak ada ininya, ya nggak ada preparatnya ini yang protein yang ion itu ya enggak ada nah paling deh nah biar tes ini kan nah lihat serbu ininya. satu ya. satu tapi ini kan nggak ada kan yang kalian sesuai dengan yang modul b ya Milon, Milon, ada juga Milon nih kan. reaction nah, of protein. ngaji CUS empat ini ada. Praktikum kedua nih nih kan. Nah, ini, ini bolehlah nih. Ya? Protein. Nah itu. Contoh-contoh ini, qualitative test. Nah. Nah, ini mind mapping inilah kalau untuk mempermudah ngapal. Terus keyword-keyword itu ya. Sambil ditonton ulang video ininya kalau memang dari dosen ada ya, nah yang biru ini memang Pikir kayak inilah, trik-trik ngapal ya, misalnya trik ngapal tuh Kalian kalau ungu, nah kalian tulis pakai warna ungu gitu, ya Nah, kalian kalian nah, ini kan metode-metode ini ya, membantu Misalnya pingan CO2, Mn, ya. nah terus yang hitam, nah karbon, CUS sama timbal, ya. memang tidak ada konsep benar -benar. Nah kalau biru, nah, biru ini garam hidrat, ya. tembaga sama kobalt juga. Tapi garam, tadi ada kobalt juga pink, tapi bukan, gak? nah bisa apa merah ungu merah ungu ya nah, kalium menit. kalium besi cyanida sama kalium kromat ya nah cds ini kadmium kadmium sulfida kan plumbum timbal ya sama arsen arsen sulfida ya ini merah ungu, nah habis itu yang merah merkuri sulfida, merkuri oksida, merkuri iodida, ya. ini kan yang merah ini kebanyakan merkuri timbalnya ada timbal oksida. Oke, kalau kation, nah ini kation ini kakak bisa klasifikasiin dari modul kalian tuh ada alkali, ada satu A ya alkali ini pakai asam pikrat itu, nagen itu, dia Mau uji natrium itu kristal jarum halus, kalau kalium dia yang kasar. Ya. Nah, ini hiuatnya natrium halus, ini, mereka sama-sama jarum, tapi ini kasar ya, kalau kalium. Nah, itu bedanya ya. Nah, kalau alkali tanah 2A, ya. ini magnesium, diuji diuji. magnesium, ini sama-sama putih, ya. endapan mana ada yang endapan ada yang keruh dari modul tuh kan. Kalau yang endapan pakai amonium hidroksida, kalau yang keruh pakai karbonat. Nah, itu beda anionnya, ya. Karbonat keruh, Kk itu apa contohnya, ya. kalau hidroksida dia endapan. Nah, kalau alkali tanah ini kalsium nitrat. Ini endapan putih, kalau dengan oksalat c oke, o oke, oke, oke, oke, oke, oke, iodida, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Terus kalau kation Yang golongan transisi Ini ada ini Ada merkuri Merkuri ini Iodida juga merah bata. Nah, kalian perhatiin ya. Jadi kalau tiap ada iodida-iodida, organ apapun pasti merah bata. Nah, itu bisa jadi keyword juga, Keyword dari reagennya. Tapi hati-hati kalau kalium iodida dengan tim kuprum ini kan tembaga jadi endapan coklat. Nah, tembaga sama amonium hidroksida biru tua. Amonium nah, hidro sida nih kalau magnesium tadi, dapat putih, beda. Ya. jadi ya, ini. kalau yang ion amonium bau pesing diaduk dengan HCl dia jadi kabut asap. nah itu kalau oh, kation. ini kan masing-masing reaksinya ya. nah sebenarnya nih masing-masing reaksi ini kalau mau diperdalam itu ada teori-teori ini ya apa? setaraan elektrolit eh, bilangan oksidasinya ya 2+ ya. tapi memang mekanisme reaksi itu bukan jurusan kita lah ini jurusan farmipa ya sebenarnya ya. jujur deh ini di koas tidak ini. ini ilmu ilmu kalau kalian mau spesialis patologi klinik misalnya orang lab ini, ini nah kalau anion ini dia memakai reagennya Nah, jenis-jenis anion -jenis yang mau kita coba ini, ada yang pakai besi, klorida, nih fosfat Dia jadi orange, mudah. itu kalau kalsium klorida dengan oksalat jadi gula pasir. Perak nitrat, ini golongan halogen. Iodida ini dengan merkuri, jadi orange, dapat merah mata ya. Dengan klorin, dia putih. Jadi abu-abu. Brahmin kuning muda ya. Ini keyword-keyword keyword inilah ya. Amonium sulfat kalau sulfat mendapat putih. Nah, kalau sulfida kuning kuning ya. Kuning gading. Argentum perak nitrat jadi abu-abu hitam sama sulfida karbonat. Nah, dapat putih susu. Sama gas gelembung, anjir, nah, ini jujur baik kakak, belum ketemu ya keyword-keyword. untuk teknik hafal jembatan keledainya. Ya, jadi, memang karena udah ada konsep kayak itu, nah, kalau kalian ngambil urap pangkal, yo, ya, kayak, oh, pas apa ini, jembatan keledainya udah ini, udah ada konsep ya. Jadi, ya memang ke video video YouTube tadi lah kalau memang misalnya ada boleh lah nih ditontonnya tahun kalian cari keyword-keyword lain lah misalnya Anion Anion kan? organoleptik Test Color ini kan protein main yang dapat ya? nah ini Anion Test ini apa ya buat contohnya nah Silver nitrat, argentum nitrat tadi. Ya ini kayak belajar kimia SMA lagi nih. Eh, nah ini yang reaksi-reaksi penguraian ininya, kimianya. nah nih bolehlah nih nanti dia eh. ya, review lagi misalnya habis besok besok eh. nah. yang anion kalau eh. nah. reaction anion nah. gitu. jangan lupa yang ketiannya nah. Ini kayaknya logam ini ya, metal kation ini. nah nih kan yang kalian di reagen ya bukan Bukan angenen leptic tes kalor Reagen Nah ini n 4 plus Analisis kualitatif ngalem ah kan banyak kan betul aluminium tidak sih tapi amonia amonia nih dipakai kan nah. zn ada kan zn nah nih nah paling kalian andalkan ilmu sma aja gue Ya. kalau ini sebenarnya memang SMA sudah ini kan? nah itu ya nah itulah eh identifying ion. Spelling are important, but if you want to write essays that inspire, hi. This is. It gives which color, which you probably go. The move. the chloride. <laughs> mostly na magnesium salt analysis <laughs> nah ini bagus juga nih, ya Dia kayak kalian cari pak video-video ini ya. lead identification ini per senyawa deh mah, Nah, itu. oke. Ya. empat praktikum berarti sisa tiga lagi ya. tiga organik histologi sama nah, yang ketujuh eh ya. kakak belum dapat ininya Gek, kalian kirim yang hukum fisika besok bela ya. kita yang tiga sisanya ya. ada yang belum ada yang empat hari ini Abis lah insya Allah besok sekitar kakak rangkum ke sekitarin lah setengah jam lah. Besok di ini ya, di apa? Dekat momia itu ya. Tempat yang kita... Temu apa? Yang di share deh Temu Rindu. Ya, temu Rindu ya. Di... Manten nih. Ini ya. yang yang ketujuh praktikumnya atau memang tidak dapat modul Aduh Pak eh do nah coba kirimlah en yang 7 kalau 1-6 sudah siapnya tadi agaklah ngetes setengah jam sih paling sebenarnya, kalau 1-6 ini Cuman oleh ya kalau sisanya berarti sekitar mungkin yang histologi sih yang banyak besok ya. Kalau kita bahas. Tuh. Nah, kalau fisika kalau nggak dulu sih kita ini mana kalian ini? Uh -uh. coba kirim lainnya kalau ya yang terakhir kan aplikasi hukum fisikannya Mineral, organik itu, oh ini fisika gas fisika fisikanya, termodinamika bio akustik, tehati nasional akustiknya, belajar garpu tala itu, ikan baru. Mm -hmm. Oh, dari fisiologi. Oh ya. Oke lah besok siapin dulu selain ini mata visu tentang aplikasi stetoskop. Oh kalian ini kayak dikasih IT tuh ada, kayak kuliah lah. ya? Hati alat dan bahan, oh Isihara ini Ada Garpu. dok Garputala ya. Cuma bikin laporan dok Benernya kalau tes Garputala, tes stetoskop ya. Ya, oke, paling nggak terang penagib ya. Ini teori-teori satu sampai lima inilah ya, yang praktikumnya ini kan? Iya, dong. Kesihara ya. Oke lah. Ya, kita lanjut besok ya, yang organik, histologi, sama fisika. ya? dok. Oke. Oke, terima kasih, dok.